selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang aris di bulan Juli tahun 2021 selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang aris di bulan Juli tahun 2021 jika kartu per kategori sudah kita dapatkan saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang aris di bulan Juli tahun 2021 pertama support energi kepada kesehatan selanjutnya support energi kepada keuangan selanjutnya support energi kepada karier dan pekerjaan selanjutnya support energi kepada hubungan asmara soal aris di bulan Juli tahun 2021 jika support energi sudah kita dapatkan kini saatnya kita mengambil kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu kemahalan aris di bulan Juli tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. tuh kesehatan seorang Aris adalah five of swords ataupun lima pedang. Secara umumnya five of itu diartikan mampu melihat situasi dan kondisi, mampu memanfaatkan tenaga orang lain di saat semuanya terjatuh ataupun di saat semuanya sedang down. Dan di sini menggambarkan. Untuk kesehatan seorang aris di bulan Juli tahun 2021 kesehatannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa karena di sini seorang aris mampu melihat situasi dan kondisi dan mampu memanfaatkan tenaga orang lain untuk beristirahat yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kesehatan seorang aris sendiri dan untuk sebuah energinya adalah page of one. Secara umumnya page of one itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan. Kesehatan seorang Aries di bulan Juli tahun 2021 tidak akan mengalami gangguan apa-apa yang dimana sini dikarenakan seorang Aries mampu melihat situasi dan kondisi dan mampu meminta bantuan kepada orang lain untuk melakukan aktivitas sehari-harinya yang dimana disini membuat istirahat seorang Aries sangatlah bagus yang akan berdampak positif kepada kesehatan yang dimana sini selalu didukung didoakan oleh seorang anak yang merupakan anak Aries sendiri dan untuk kesimpulannya adalah Devo. Secara umumnya devo itu diartikan awal mula permulaan ingin memulai ingin menata kembali dan jika kartu devo kita gabungkan dengan kesehatan seorang aris di sini menggambarkan sosok seorang aris merupakan sosok seseorang yang menata kesehatan dengan bagus yang dimana di sini melihat peluang yang bagus selalu melihat peluang yang ada untuk menjaga kesehatannya yang selalu didukung dimotivasi oleh anak aris sendiri dan untuk kartu keuangannya adalah five of pentakel ataupun lima koin. Secara umumnya Five Open itu diartikan tidak disarankan untuk fokus kepada orang lain sehingga lupa kepada diri sendiri. Dan di sini untuk keuangan seorang Aris di bulan Juli tahun 2021 keuangannya memang tidak akan mengalami gangguan apa-apa, tidak akan mengalami penurunan dan peningkatan. Namun di sini disarankan kepada seorang Aris baiknya fokus kepada diri sendiri terlebih dahulu, baiknya fokus kepada keuangan diri sendiri barulah membantu orang lain. Karena di sini digambarkan seorang aris suka membantu orang lain, meskipun di sini seorang aris sedang kesusahan dan sedang membutuhkan bantuan juga. Namun, itu semua akan dilakukan oleh seorang aris untuk membantu orang lain yang dimana di sini, di suatu saat pintu rezeki akan terbuka tanpa aris, sadari sendiri, dan untuk support energinya adalah page of pentacle. Secara umumnya, page of pentacle itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan sesuatu seorang Aris baiknya fokus kepada diri sendiri terlebih dahulu barulah membantu orang lain yang dimana sini akan berdampak positif kepada keuangan Aris sendiri di bulan Juli tahun 2021 Di sini digambarkan seorang Aris suka membantu orang lain meskipun seorang Aris sedang membutuhkan yang dimana disini tanpa Aris sadari akan membuat pintu rezekinya akan semakin terbuka yang didukung didoakan oleh seorang anak yang merupakan sosok orang yang dibantu Aris sendiri dan jika kartu depon kita gabungkan dengan keuangan seorang Aris di sini menggambarkan seorang Aris ingin memulai keuangannya dengan suka berbagi kepada orang lain yang di mana di sini akan memicu terus Dia akan semakin terbuka yang di mana di sini selalu didoakan dimotivasi oleh seorang anak oleh seseorang yang dibantu oleh Aris yang dimana akan berdampak positif kepada keuangan. Dan nah, untuk kartu kan pekerjaannya adalah Ace of Secara umumnya Ace of Wands itu diartikan awal mula, permulaan. Dan di sini menggambarkan untukkan pekerjaan seorang aris di bulan Juli tahun 2021 Karena akan mengalami sedikit peningkatan Yang dimana di sini seorang aris mendapatkan satu pekerjaan satu peluang usaha Yang dimana di sini bisa mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi Dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang aris tidak tertutup kemungkinan akan menjadi seorang owner dalam sebuah usaha yang dibuatnya di bulan Juli tahun 2021 yang akan berdampak positif kepada keuangan. Di sini juga menggambarkan bahwa saya seorang AS akan menata melinti kembali pekerjaannya, dimana di sini tujuannya untuk mendapatkan kesuksesan kehidupan dan untuk support energinya adalah. Queen of Pentakadja, Queen open takal itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Aris sendiri, dan di sini menggambarkan sosok seorang Aris ingin menata, ingin memulai, dan membuka usaha, yang dimana usaha tersebut miliknya sendiri, yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi, yang dimana di sini selalu didukung, dimotivasi oleh orang tua, dimotivasi oleh pasangan, serta didoakan oleh orang-orang terdekat Aris sendiri. Dan jika kartu dapur kita gabungkan dengan kain pekerjaan seorang aris di sini menggambarkan sosok seorang aris memulai menata moniti kembali karir pekerjaannya, yang dimana di sini memulai usaha yang baru. Dan di sini seorang aris merupakan owner di bulan Juli tahun 2021, yang mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi, yang didukung penuh oleh pasangan serta orang tua dan orang-orang terdekat aris sendiri. Dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah adalah... Nine of Cups ataupun sembilan piala. Secara umumnya Nine of Cups itu diartikan mendapatkan kebahagiaan, keharmonisan hubungan asmara dengan menerima kekurangan pasangan. Dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang Aries di bulan Juli tahun 2021 akan mendapatkan titik kebahagiaan, keharmonisan hubungan asmara. Yang dimana di sini disarankan kepada seorang Aries baiknya menerima kekurangan pasangan, jangan melihat kelebihan pasangan ataupun membandingkan pasangan dengan orang lain. Di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang pasangan akan lebih suka dan memberikan respon yang positif kepada seorang aris di bulan Juli tahun 2021 apabila tidak membandingkan pasangan dengan orang lain serta melihat keburukan dan menerima keburukan pasangannya sendiri dan untuk kartu support energinya adalah King of Cup Secara umumnya King of Cup itu diartikan seseorang yang usianya sudah matang pikirannya yang usianya sudah di atas 30 tahun dan seseorang yang dekat dengan aris sendiri. Dan nah, di sini menggambarkan hubungan aris akan berada di dalam titik kebahagiaan, keharmonisan hubungan asmara apabila di sini seorang aris menerima kekurangan pasangan, tidak membandingkan pasangan dengan orang lain, yang dimana di sini selalu didukung dimotivasi oleh orang tua, orang tua aris, serta orang-orang terdekat aris sendiri. Dan jika kartu debuul kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang aris, di sini menggambarkan seorang aris akan memulai hubungan asmaranya dengan menerima kekurangan pasangan yang akan berdampak positif kepada hubungan asmara. Yang dimana sini akan tercipta kebahagiaan, keromantisan, keharmonisan yang selalu didukung oleh orang tua, orang-orang terdekat, serta orang tua pasangan Aris sendiri. Dan untuk angka keberuntuhan seorang Aris di bulan Juli tahun 2021 itu berada di angka 5, 55, 51, 19, dan 90. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Aris di bulan Juli tahun 2021. Semoga bermanfaat.